Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di pembelajaran prakarya kita yang pertama Di sini saya akan perkenalkan diri dulu Nama saya adalah Mailinda Utimaharani Saya akan mengajar kalian prakarya selama satu tahun ke depan Untuk materi kita yang pertama kita akan memasuki materi kerajinan serat sambil melihat video ini kalian juga bisa mempersiapkan buku catatan dan juga alat tulis dan buku paket juga silahkan dibuka dan jika ada yang penting kalian bisa menghentikan video ini sebentar, kemudian ditulis dan dilanjutkan lagi dan kita langsung masuk saja untuk materi kerajinan serat Di sini saya punya tiga buah gambar Gambar yang pertama itu adalah gambar tas. Tas kemudian gambar yang kedua ada gambar berbagai macam, kerajinan ada kotak tisu, tempat gelas, bunga, dan lain-lain. Ya, kemudian gambar yang ketiga ini saya punya sweater. Nah, sekarang pertanyaannya untuk kalian. Apakah bahan pembuatan dari gambar-gambar yang sudah kita sebutkan tadi? Nah, bahan pembuatan dari tas ini dasar, bahan dasarnya apa? Untuk yang sudah membaca buku, mungkin tahu, jadi tas ini berasal dari encen Gondok Nah, tahu kan encen Gondok itu adalah sejenis tanaman air ya jadi tanaman air, kemudian untuk gambar kedua ini berasal dari pelepah pisang. Jadi pelepah pisang ini keringkan kemudian dibuat menjadi berbagai macam benda kerajinan. Gambar yang ketiga itu pasti sudah pada tahu ya. Ini berasal dari wool atau benang wool, betul sekali. Lalu kita pertanyaannya sekarang pertanyaan kedua ya jadi dari tiga bahan dasar yang sudah saya sebut tadi, tiga-tiganya itu termasuk ke dalam serat jadi tergolong menjadi serat tiga-tiganya itu tergolong ke dalam serat nah. jadi apakah pengertian serat, apa ada yang tahu nah, kalau belum tahu Hari ini kita akan mempelajari tentang pengertian serat Kemudian sifatnya atau karakteristiknya dan juga macam-macam serat Ada nah, di sini Ini ada tujuan pembelajaran, nanti bisa kalian baca sendiri Ibu lanjutkan saja Nah tadi ibu sudah menyinggung tentang pengertian serat itu apa Nah, di sini pengertian serat atau bahan serat itu adalah suatu jenis bahan berupa potongan-potongan komponen yang membentuk jaringan memanjang dan utuh jadi bahan serat itu bentuknya jaringannya memanjang dan utuh maaf nah, seperti contoh pada gambar gambar yang pertama kalian bisa lihat serat yang berasal dari tumbuhan ini jadi, kalau kalian perhatikan, ya, ini seperti benang. Jadi, dia panjang untuknya dan juga utuh. Panjang, kemudian ini benang wol. Dia juga bentuknya panjang, dua-duanya termasuk ke dalam serat. Sifat-sifat nah, serat jadi setiap serat yang berasal dari tadi, ada yang dari ada yang dari wall itu mempunyai sifat yang berbeda-beda seratnya sudah berbeda kalau dibuat benang benangnya juga sifatnya berbeda kita lanjut Nah untuk jenis dan karakteristik bahan serat bahan serat alam itu pastinya berasal dari alam dan mudah sekali terurai di dalam tanah jadi, kalau kita bandingkan ya, dengan plastik ataupun kaleng atau kaca, kalau kita buang di atas tanah atau dipendam di tanah, itu bahan serat itu akan mudah sekali hancur, lapuk, sedangkan untuk plastik itu. Hancurnya, lapuknya atau terpurainya itu lama sekali Memakan waktu yang sangat lama Nah ini Bahan serat Serat alam itu bisa digolongkan menjadi tiga Di ada serat alam yang berasal dari tumbuhan Dan juga yang berasal dari hewan Dan yang berasal dari mineral Mineral itu ya seperti mineral-mineral yang kita temukan di barang galian alam apa ya, bahan tambang, nah, kurang lebih seperti itu tetapi untuk pembelajaran kelas 7 kita hanya akan mempelajari dua, yaitu serat dari tumbuhan dan serat dari hewan, yang saya beri merah saya beri warna merah Dua. kemudian selanjutnya Nah, di sini yang pertama kita akan membahas dulu serat yang berasal dari tumbuhan Serat dari tumbuhan itu bisa digolongkan menjadi serat yang berasal dari biji nah Yang berasal dari biji itu ada serat biji kapas dan juga serat biji kapok ini ada gambarnya ya Untuk serat biji kapas itu lebih seperti bunga Sedangkan untuk serat biji kapuk Dia seperti buah Keduanya biasa digunakan dalam bahan baku tekstil Dan juga sebagai bahan kosmetik Yang kedua ada serat yang berasal dari batang nah jadi beberapa jenis tumbuhan itu batangnya bisa dijadikan menjadi bahan serat nah, contohnya bisa berasal dari anggrek melinjo mahkota dewa atau beringin ini gambar pohon beringin ya ketutupan di buku juga ada kalau mau lihat nah selain ini kita juga punya tadi serat dari batang ini pakai adalah enceng gondok bisa juga menggunakan batang enceng gondok Selanjutnya ada serat yang berasal dari daun Serat yang berasal dari daun ini contohnya bisa serat daun mendok Serat daun nanas dan juga serat daun pandan Pandan yang digunakan adalah pandan yang berduri ya Bukan pandan yang biasanya kita gunakan untuk memasak Bukan ya yang Selain itu, di atas juga ada contoh lain Yaitu bisa juga pakai daun abaka, daun sisal, daun hanequing, dan lain sebagainya Daun encan gondok juga bisa Yang keempat itu serat dari buah Nah di disini contohnya adalah serat buah kelapa kalau kalian beli kelapa, beli kelapa muda misalnya, dibelah itu ada bagian yang kasar sebelum kulit yang paling keras di kelapa. Jadi kulit kelapa itu kan ada tiga lapisannya ya. Yang pertama kulit yang halus, yang kedua adalah kulit yang kasar seperti ini, yang ada rambutnya. Yang terakhir adalah bagian kulit yang keras. Nah, kulit pada kerapa yang digunakan serat ini menjadikan bahan serat itu biasa disebut dengan sabut atau sabut kelapa biasanya untuk sabut yang digunakan sebagai bahan serat biasanya hanya digunakan yang potongannya panjang kalau kecil-kecil sulit ya diolah selanjutnya kita masuk ke serat dari hewan ya, serat dari hewan ini sifatnya menghangatkan serat yang pertama itu serat dari stapel stapel merupakan serat yang berbentuk rambut hewan yang disebut dengan wool nah, jadi wool itu Macamnya banyak tergantung Dari hewan yang Diambil sumbernya Contohnya Bisa diambil dari domba Bisa juga dari alpaka Bahkan unta juga bisa Sampai kelinci juga bisa Di stapel ini serat yang berasal Dari rambut hewan ya, Perbedaannya ya ini rambut, bukan bulu hewan ya. Kalau rambut itu panjang seperti rambut manusia, itu kan bentuknya memanjang. Sedangkan kalau bulu itu adalah yang seperti bulu angsa, bulu ayam, jadi bentuknya seperti kipas. Itu adalah bulu, bedanya bulu dan rambut. Lanjut. Nah, yang kedua adalah serat dari filamen nah, Di situ gambarnya saja kita sudah tahu Jadi filamen ini contohnya adalah Serat kepompong yang ada pada ulat sutra Jadi filamen itu merupakan serat yang berbentuk jaringan Contohnya adalah serat yang berasal dari larva ulat sutra Yang digunakan untuk membentuk kepompong Pompong inilah yang merupakan serat, lalu diambil, dipintal menjadi benang. Nanti akhirnya menjadi benang sutra. Kita lanjutkan. Untuk karakteristik bahan serat alam, karakteristik itu adalah sifat, ya, jadi karakteristik sama dengan sifat untuk kapas sifatnya itu yang pertama bahannya terasa dingin dan sedikit kaku jadi baju-baju kalian yang berasal dari serat kapas itu kalau digunakan itu terasa dingin dan kaku seperti baju sekolah kita seragam sekolah kita kemudian mudah kusut jadi kita tiduran sebentar itu sudah kusut bajunya Kemudian mudah menyerap keringat dan rentan jamur. Jadi mudah berjamur kalau kita biarkan dia lembab, dalam waktu yang lama, itu akan muncul jamur ya. Terakhir, mudah terbakar. Jadi serat kapas itu kalau kita bakar tuh gampang sekali terbakar. Yang kedua ada sutra. Sutra ini sifatnya yang pertama, dia berkilau dan bagus. Jadi, kainnya itu berkilau. Kalau kalian lihat, itu berkilau untuk kainnya ya. Kemudian, bagus lembut kalau kita pegang, tidak mudah kusut, sangat halus, tahan terhadap matahari, daya serapnya tinggi. Tidak mudah berjamur, mudah terbakar. Nah, jadi bedanya dengan kapas tadi, sutra itu berkilau, kemudian tidak mudah berjamur dan tidak mudah usut Kemudian, untuk bahan serat yang ketiga, ada wall. Wall ini bahannya sifatnya kuat, ya, agak kuat, tidak berkilau, keriting kekenyalan dan elastisitas tinggi jadi kalau kalian punya rajutan sweater wall itu elastis ya lebih tahan panas tahan jamur dan bakteri nah sampai sini apakah ada pertanyaan kalau tidak ada ya eh, mesti ada ya harusnya ada Ya kalau ada pertanyaan kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah Jangan lupa sebutkan nama kalian dan kelas kalian Nanti akan saya jawab Kemudian lanjut ya Jadi tadi yang bingung apa misalkan Bu contohnya Serat filamen apa Tuliskan saja pertanyaannya di bawah Nanti akan saya jawab nah kalau sudah sekarang ini ada tugas rumah jadi kalian bisa mengerjakan tulis di buku prakarya kalian nama nomor absen, kelas itu diisi kemudian ini kalian buat kotaknya empat kotak ini jadi tugasnya adalah mengobservasi bahan serat di wilayah setempat, jadi Contoh ya satu misalnya serat tumbuhan namanya adalah serat dari Enchant gondo manfaatnya bisa digunakan sebagai bahan pembuat tantas tuh kemudian untuk serat hewan misalnya serat wool manfaatnya bisa dibuat menjadi jaket atau sweater Terus kalian wajib mengisi satu dua tiga empat. Nah jadi empat kolom ini kalian isi. Kalian cari berbagai macam serat yang asalnya dari tumbuhan dan hewan. Ingat ya karena ini dari tumbuhan dan hewan berarti seratnya serat alami. Jangan menggunakan serat buatan atau sintetis. Jangan dituliskan di sini. Oke sampai sini kita lanjutkan lagi pertemuan kita berikutnya di video berikutnya jangan lupa untuk te terus mengecek google classroomnya untuk materi nanti akan ibu posting ppt atau powerpoint ini tadi akan ibu posting di google classroom kalian nanti kalian bisa download Terus dibaca lagi di rumah. Oke, sampai di sini dulu. Kita akan bertemu lagi pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.